Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Pertanyaan Buya Ini Ada bisik-bisik dari teman-teman Katanya jin bisa dilihat Itu pertanyaan Ustad, Satu aja deh Soalnya masih banyak yang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh yang bisa dilihat itu jin dan jun. Jin itu bahasa Arab artinya jismun jun anil basar. Benda yang ditutup dari pandangan mata. Maka disebut jin. Kalau majnun insan Manusia akalnya dikututup. Maka disebut majunun Junna alih. Majnun juga. Jan, jan, itama. Ya? Lalu bagaimana dengan jin? Al-Quran mengatakan, Ya raunakum, mereka melihat kamu dari sisi la tarawunahum. Dari sisi engkau yang tidak dapat melihat mereka. Kalau Allah bilang jin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, terus ada orang ngomong lihat jin fakat ata dibuhta dan azim, dia sudah berbohong dan telah mengingkari Al-Quran. Namun kalau situali memandang tidak dengan mata ini, jangankan cuma jin. Rabbul jin aja dia tahu. Tuhan pencipta jin aja jadi bisa pandang. Tapi memandang Allah kan bukan bukan dengan pandangan ini. Memandang Allah itu sebenarnya Allah lah yang memandang dirinya cuma minjem kita. Sebenarnya kita emang dipinjem. Kita kan milik Dia juga. Inilah kata Imam Syafi'i, "Man <Syukur> qala ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim bahkan dalam satu riwayat mankalah jinna kafar siapa yang ngaku-ngaku ngeliat jin dia telah kufur kepada ayat ini dia telah berbohong bohong yang besar maka mohon maaf saya nggak percaya dengan dialog buku dialog dengan jin itu saya nggak percaya mohon maaf ya saya nggak percaya dan saya nggak percaya jika orang mengislamkan jin lewat kesurupan kecuali satu dua kisah aja saya percaya pak ada jin maka kebanyakan ahli rukyah harus kemudian emang kaji ulang lah kalau nggak sepakat dengan saya kan boleh-boleh aja apa benar yang ente islamkan itu jin kok kambuh lagi Ya banyak kan saya ketemu seseorang dia sekarang ngaku sudah mengislamkan satu juta jin dihitung benar sama dia kita tanya, emang ente lihat? Enggak, tapi dia berbicara lewat orang kesurupan. Orang kesurupan itu, Bapak, itu sudah dijelaskan dalam ilmu psikologi. Kebanyakan kesurupan itu terjadi pada dua komunitas. Satu pelajar santri yang tertekan, kedua karyawan atau orang-orang yang tugas jenis karyawan yang banyak tugasnya. Jarang-jarang terjadi yang nomor tiga, orang putus cinta itu jarang ya. Tapi kejadian. Berarti secara psikologi itu orang stres. Orang stres kebanyakan. Orang kesurupan tuh stres. Nah, namun ada kejadian di luar itu. Karena pernah belajar ilmu-ilmu kebatinan. Namun, kapan jinnya masuk jika dia stres? Kepikiran dikit, bab kuliah, belajar langsung stres, keluarlah jinnya. Itu pengalaman-pengalaman kita ketemu orang-orang kesurupan, ya.